Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan membacanya saling sahut-bersahutan. Saya akan awali ayat pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Tuhan, karena tidak takluk kepada hukum Tuhan, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha segala kemuliaan, ya Adonai Tuhanku, Kemuliaan bagimu, saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang hidup menurut kehendak Roh, ya. Berikut judul kita: "Hidup oleh Roh". Tetapi dengan judul ini seringkali kita... Salah mengerti, tetapi lebih ingin saya rinci lagi, hidup menurut kehendak roh. Apabila kita membaca pasal tujuh, secara keseluruhan kita akan punya kesimpulan. Inilah kesaksian orang yang berada di luar Kristus. Dikatakan dalam pasal tujuh. Jadi bagaimana kalau tanpa Kristus? Pasal 7 disimpulkan pada ayat yang ke-26. Dikatakan di situ. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan. Tetapi sebagai manusia bersifat daging, aku melayani hukum dosa. Jadi ada hukum Tuhan, dan ada hukum dosa mari kita lihat hukum dosa sinonim dengan kutuk kodrat dosa kedagingan si jahat atau kejahatan istilah ini bersinoniman mengacu kepada iblis sekali lagi saya ingin tekankan mengacu kepada iblis yang tinggal tinggal Dalam tubuh manusia Yang telah jatuh dalam do, dosa Dia tinggal dalam tubuh manusia Dia berada dalam daging manusia Dan dia beroperasi dalam kedagingan manu, manusia Saudara bisa mengerti maksudnya Kenapa firman itu harus menjadi daging Dan kenapa daging itu harus dipecah-pecahkan karena ingin menebus, ya membayar, mengusir si jahat yang ada dalam tubuh manusia. Coba perhatikan di sana. Lalu nah, dikatakan demikian, karena itu pada ayat yang ke kesatu sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ingin ingatkan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, amin. Saudara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara berpikir sederhana sekali, cukup berada dalam Yesus, bertobat, menjadi Kristen, dibaptis, selesai. Aku sudah selamat. Pengertian ini membuat kita meringankan operasinya iblis yang ada dalam tubuh kita. Dan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tetapi sebagaimana saya katakan bahwa di dalam naskah jerom ya, dan vulgata dan nkzv dikatakan demikian. Mereka tidak hidup menurut kedagingan, tapi menurut roh. Jadi itu artinya berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Tolong. Jadi bukan hanya berada dalam Yesus, titik. Berada dalam Yesus, tidak hidup menurut daging, tapi menurut itu penting sekali. Nanti kita ketemu ayat ini. Kita ketemu lanjutannya. Sebab kalau tidak diawali ayat satu. Seperti naskah Jerum, Maka kita akan berpikir. Tidak ada hubungannya antara ayat satu dengan ayat yang kedua. Saya ingin bahas satu-satu. Tetapi tidak terlepas dari keutuhan daripada maksud ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam kri Kristus. Jadi dikatakan di situ ada hukum dosa, ada hukum tu, Tuhan, ada hukum dosa dan ada hukum Tuhan. Kata penghukuman ini mengambil kata-kata krima, kata krima, ya menekankan pada kutuk atau kodrat dosa. Pernah saya jelaskan, arti kodrat tidak dapat diganggu gugat. Ya, adalah ketetapan yang paling tinggi, kecuali ada kekuasaan yang paling tinggi dapat merubah itu. Karena ya, kata kutuk, kata hukum dosa, kata kodrat itu tidak bisa ya dibatalkan oleh karena aturan yang kita taat hukum-hukum agama yang kita ikuti tidak akan bisa membatalkannya dan sekaligus ikhtiar manusia usaha manusia dengan perbuatan baik tidak bisa menyuap tidak bisa membatalkan karena itu sudah bersifat hukum kutuk ya kodrat kan kita sering dengar istilah itu kalau sudah kodratnya artinya tidak bisa di -roh lalu bagaimana sekarang ini kalau kita melihat ayat ini ya, kata penghukuman jadi kembali lagi kepada kata penghukuman tadi bukan hanya mengacu kepada penghukuman yang objektif ya, di bawah keadilan hukum taurat atau hukum Tuhan tetapi juga hukum yang subjektif jadi ada dua pembebasan ini berlaku ada dua sisi hukum secara objektif Secara lahir ya, apa yang pernah kita lakukan? Perbuatan-perbuatan daging ini yang pernah kita lakukan dan itu ditebus. Kita tahu, tapi ada perbuatan-perbuatan subjektif di dalam hatimu, batinia manusia. Dan itu tidak bisa dirubah. Kita ingin jelaskan dulu kata penghukuman ini. Mari saya ajak kita membaca Roma Pasal 1 Ayat 18. Roma Pasal 1 Ayat 18, kita lihat dulu urutannya. Ya, kita lihat dulu urutannya. Bagaimana dikatakan sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala kepasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kela... kelaliman. kelaliman itu ke... Jahatan manusia ini objektif manusia lali, manusia bertindak manusia berbuat secara lahir ya, itu objektifnya dan Tuhan murka atas itu kita lanjutkan sekarang ini yaitu Roma pasal 3 ayat 20 Roma pasal 3 ayat 20, kita lihat urutan ini dulu, makanya saya katakan, membahas satu persatu tapi tidak lepas dari keutuhan maksud surat Roma. ya Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat. Orang menjadi jelas dirinya berdosa. Jadi hukum Taurat sebagai pembesar. Kalau oh manusia tidak mampu menyatakan diri manusia dia tetap hidup dalam berada do dosa itu hukum jadi disatakan tidak pernah dibenarkan itu kita lihat mari kita lihat lagi yaitu Roma pasal 5 ayat 16 Roma pasal 5 ayat 16 kita lihat dulu ya siapa yang bisa bebaskannya dan kasih karunia tidak berimbang dengan do dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara, coba simak dengan baik, ya simak dengan baik. Kalau kurang jelas kita majukan ayat 18. Jadi disitulah ayat-ayat itu, ayat 18 pas Roma pasal 5 ayat 18. Kita lihat di sini, sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan pembenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Maksudnya apa? Dari semua ayat ini, bahwa karena pelanggaran Adam, pelanggaran Adam, maka kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sudah saya jelaskan itu. Kita sudah tidak lagi memiliki kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan tidak ada lagi. Kita gambar dan rupa manusia, derajat kita sama dengan bina binatang. Ya, dari situ letaknya. Tetapi karena satu orang, Firman yang menjadi manusia, dengan perbuatannya kita percaya padanya, kita dibenarkan. Jadi ada pembenaran bukan datang dari bawah, tapi datang dari atas. Karena kuasa pembenaran dari atas itulah kita bisa dibenarkan. Sekali lagi, kita bisa dibenarkan. Bukan kita benar, tapi kita dibenarkan. Karena itu kita dituntut untuk hidup di dalam ke kebenaran. Bisa dimengerti maksudnya, kita dituntut karena kita ini dibenarkan, maka rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada pembenaran yang kita tidak mungkin dibenarkan menjadi dibenarkan, maka kita harus hidup dalam ke kebenaran. Itu maksudnya, jadi ini penting sekali supaya kita mengerti kekristenan itu tidak sesederhana apa yang kita pahami. Apa yang kita pikir? Saudara. Karena itu banyak yang terpanggil, tapi apa? Sedikit yang terpilih. Saya perlu mengingatkan ini. Firman Tuhan itu begitu tegas sekali. Apa maksudnya? Kita lanjutkan sekarang ini. Ya kalau kita sudah melihat di sana. Artinya... Termasuk penghukuman subjektif dalam hati nurani kita, ya, adalah akibat kita dikalahkan secara batinnya oleh hukum dosa, ya, oleh hukum dosa, kejahatan sekali lagi kejahatan yang berhuni di dalam diri kita, dosa, hukum dosa, iblis tadi sudah sinonim semua. Jadi dikatakan kejahatan yang berhuni dalam diri manusia berdosa. Katakan bersama, kejahatan yang berhuni dalam diri manusia. Siapa yang bisa mengeluarkan? Siapa yang bisa membebaskan? Hukum objektif kita sudah ditebus. Daging dengan da? Daging. Hukum subjektif kita juga ditebus. Melalui apa roh yang menghi menghidupkan di sini, letaknya kenapa dua pribadi ini kita imani? Karena dua pribadi ini berkarya sangat besar untuk menjaga kehidupan kita hidup dalam kebenaran. Karena itu, tidak bisa secara lahiriah saja kekristenan itu, tidak bisa juga secara batiniah saja. Karena kita bukan agama kebatinan Dua-duanya berjalan Dan dua-dua pribadi itu Datang dari mana? Dari surga Datang dari siapa? Dari diri Bapak itu sendiri Itu yang dapat merubah kutuk dan kokodat Jadi ini Roh kudus itu dengan demikian dikatakan dengan jelas. Kenapa saudara? Sebab tidak mungkin bisa orang membebaskan. Karena dia berhuni dalam diri manusia. Coba kita lihat dulu. Roma pasal 7 ayat 17 dan 18. Roma pasal 7 ayat 17 18. Kita lihat dulu ayat ini. Supaya nanti ketika kita membahas bacaan kita kemudian. Kita mengerti. Kalau ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tolong sambung. Tetapi apa? Tetapi apa? Dosa. Dosa yang ada dalam diriku. Dia yang berbuat, dia yang berkuasa. Dari situ kita selalu gagal kan? Hidup dalam kebenaran. Ayo jujur. Punya keinginan, punya kemauan Tapi tidak kuasa Karena dia berhuni dalam diri manusia Jadi yang lebih berbahaya itu bukan setan yang datang Yang kita lihat dalam Halloween Tapi setan yang ada dalam diri kita Dan dia berhuni Ya, dia tidak bisa diusir karena dia minta diantar. Itu dia langsung, saudara ya. Jadi pergi tidak diusir, ya pulang tidak bisa diantar. Nah itu saudara. Ayat 18, ayat 18, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tulang sabuk, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak berbuat baik ada. Tapi aku tidak bisa berbuat yang baik. Ini penting. Menerima roh kudus itu sangat bah, sangat Secara lahir ya, kita sudah Kristen, sudah bertobat, lahir baru, Silakan, Tapi secara batinnya subjektif, apakah diri kita, roh kita, spirit kita terlepas. Untuk membebaskan itu harus ada roh yang lebih besar. Mengusir roh yang ada dalam diri. Ada roh yang lebih besar daripada roh Tuhan itu sendiri Nah itu Ini yang intinya Intinya dulu Tentang rohku Rohku Sering kita dilupakan roh kudus hanya Kita pikir baptisan roh kudus Urapan roh kudus Bahasa karunia roh kudus Itu yang kita lihat ya, Terus terang ini bunga-bunganya saja Intinya, esensi daripada pekerjaan roh, roh kunus. Itu yang terpenting, itu yang terpenting. Kita <tuh> lanjutkan sekarang, Roma pasal 7 ayat 20, ayat 20 sampai 24, ayat 20. Roma pasal 7 ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Kan perbuatan kita ini sebetulnya tidak kita kehendaki. Karena itu kita menyesalkan setiap kali kita melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan, kita ada rasa penyesalan Kenapa demikian? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya. Tolong sabung Usaha yang ada dalam diri kita. Ini penting. Coba pikirkan. Ini pergumulan yang panjang. Tapi roh sanggup membebaskan kita. Amin. Kuasa darah Yesus. Hukum objektif. Kita sudah ditebus. Hukum subjektif. Terima roh kudus. Karena dua pribadi ini tidak bisa dipisahkan pekerjaannya. Satu dengan yang lain Karena itu Lanjutkan ayat 21, ayat 21. Ya. Demikian aku dapati hukum ini Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik Tolong sambung Wah, Itu pengalaman kita semua kan ya. Aku ingin berbuat baik Tapi yang keluar perbuatan jahat Karena dia masih berhuni Tubuh kita ini masih dihuni. Kita perlu ada penghuni yang baru, yang lebih besar, yang sanggup mengusir penghuni lama. Jadi kalau saudara tidak terima roh kudus, tidak bisa. Ini yang dimaksud esensi mengerti tentang roh kudus. Ayat 22. Kita lanjutkan ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka hukum Tuhan dalam batin aku suka aku rindu ingin jadi orang ba. baik ingin hidup dalam kebenaran itu kerinduan kita semua kan Nah kita sudah dibenarkan ayat ketiga dilanjutkan tetapi di dalam anggota anggota tubuhku aku melihat hukum lain hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku ya dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam apa anggota tubuhku ini kenyataannya makanya saya katakan pasal 7 adalah kesaksian dari orang yang tidak hidup dalam kere, Kristus siapa yang sanggup semua orang rindu berbuat baik semua orang ingin jadi lebih baik ya. karena tidak bisa lepas. Karena dia begini, kan masih ingat ilustrasi saya. Karena dia begini, dia tidak bisa begini. Tidak ya. bisa. bisa mengampuni, tidak bisa ini, tidak bisa semua. Tidak bisa menjadi tawanan hukum. Dong. Dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aida belum Ya, aku manusia apa? Celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Sokrates berpikir jika nyawaku sudah keluar dari tubuhku, maka aku bebas. Tidak bisa. Hukum dosa, subjektif tetap dia harus bertanggung, pertanggungjawabkan Iri hati kejahatan dalam hati dendam. Jangan saudara pikir itu tidak diperhitungkan. Dan kenapa kita tidak bisa hilang dari iri hati? Karena tidak ada roh yang besar sanggup usir Karena tidak mungkin ada dua roh hidup dalam satu rumah hanya salah satu. tetapi kalau saudara rindu mengundang roh kudus menguasai diam, diam. berulang saya katakan, oikos pena penuma matos, oikos oikos. ya oikos itu rumah kediaman. jadi roh itu di diam, bukan hinggap, bukan menclok. Waktu mau ibadah kita panggil roh kudus Sudah keluar ibadah Dia terbang lagi Nanti ibadah panggil lagi saudara Jangan tafsir ayat itu Dengan pemikiran kita yang lama Agama-agama yang lama Yang mungkin beredar di dunia ini Yang kita baca, kita dengar Sehingga mempengaruhi Engkau ketika baca Alkitab Tidak Alkitab beda sama sekali. Ya beda. Nah, saudara, karena itu kita ingin melihat di sini, ya, darah Kristus itu telah menyalipkan menyelesaikan kita dari hukum objektif, kemudian diteruskan dengan hukum subjektif, yaitu roh yang tinggi dikirimnya. ...roh yang dikirimnya. Sehingga dengan kata lain... ...kembali ke ayat satu tadi. Tolong ingat, ayat satu. Mekarta sarka ...ala kata penuma. Tidak hidup menurut daging... ...tapi hidup menurut roh. Itu dia masakan. Jadi mereka hidup tidak menurut daging... ...tapi menurut roh. Ya arti hidup di dalam Kristus kembali lagi dalam apa yang masukkan hidup dalam Kristus toys and Kristo toys and Kristo karena pasal ini membicarakan berada di dalam Kristus berarti berada seperti roh Kristus ya tidak dalam daging tapi dalam Yesus kan seperti itu. Tidak dalam daging tapi dalam roh. Semang kalau ini, kalau ini. Tidak bisa kita lakukan. Saudara jangan ngaku-ngaku. Kita sudah diselamatkan. Jangan-jangan kita juga belum diselamatkan. Karena itu kita harus rendah hati memeriksa diri kita. Kalau saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Tolong ini jadi ayat emas kita. Renungkan pulang nanti. ya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam? Dia. Tolong sambung. Ia wajib hidup sama. Seperti Kristus hidup, beratkan kan? Berat. Mungkin kan? Ya mungkin. Tapi Roh Kudus yang meringankan, yang memungkinkan. Karena itu undang dia. Terus kuasai diri kita. Amin. Itu yang penting. Esensi itu yang kita mengerti. Ya, bukan Roh kesurupan, bukan bukan itu yang ditekankan ya dikatakan kita tegaskan lagi Yohanes 16 ayat 13 Yohanes 16 ayat 13 kita lihat dulu ya kita lihat dulu Yohanes 16 ayat 13 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran tolong sambung ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Kan supaya kita bisa hidup dalam ke kebenaran Dia yang akan pimpin kita Jangan khawatir Dia tahu kemampuan kita Dia tahu kelemahan kita Tapi ketika dia bebaskan Dalam tubuh kita berhuni Berhuni, diam Yang mengganggu kehidupan tubuh kita Kanker Dioperasi perlu dibuang nggak? Perlu nggak saudara minta dengan dokter? Dokter tinggalin sedikit kok, dia berkembang lagi dah, berkembang lagi, berkembang lagi, besar, lebih besar lagi, lebih menyebar lagi, lebih cepat lagi, dan akhirnya orang itu mah. kalau Tuhan operasi kita. Ada tidak operasi itu yang ringan? Kecuali kalau kuku mau bengkak. Tapi semua operasi menyakitkan. Jadi ada hal-hal yang menyakitkan datang dalam hidup kita. Tuhan sedang mengoperasi kehidupan kita. Supaya yang di dalam berhuni itu keluar. Dan jangan minta dengan Tuhan. Tuhan sisakan sedikit jangan ya, ambil total Tuhan supaya tidak datanglah tidak datang lagi tidak berkembang lagi ya, ya. memimpin seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya tolong sambung ia akan memberitakan kepadamu apa apa? Sekarang apa yang kita pikir? Oh, akhir zaman. Buka. Jangan sedikit-sedikit yang datang, yang akhir zaman, akhir zaman. Orang Kristen ini sedang kerajinan akhir zaman. Ya, zaman akhir-akhir loh, Saudara ya. Hidup sekarang. Dia akan memberitakan hal hal kepadamu yang akan datang, yaitu sesuatu yang baru. Pembaharuan dalam dirimu, dia akan sebetulnya bukan hanya memberitakan, dia akan memberikan hal-hal yang akan datang. Tanpa diduga, kita sudah bisa menjadi orang hidup dalam kebenaran karena faktor siapa, faktor siapa, Roh Kudus, sekali lagi faktor siapa. Yesus, Firman, Roh Kudus, roh, tu, roh Tuhan Dua pribadi ini dikirim kepada kita Supaya sempurnalah keselamatan kehidupan kita Bukan kita hanya diselamatkan di awal Tapi dalam kehidupan kita gagal Kita diselamatkan dalam kehidupan kita luar biasa Luar biasa Baru ayat yang kedua Ayat yang kedua Ya, saya sudah pikir-pikir lambat sedikit tidak apa-apa ya ayat yang kedua ini baru ayat satu tadi dibahas ya belum ayat kedua ayat kedua ya ayat yang kedua sebab roh yang memberi hidup tolong sambung telah memerdekakan kamu apa roh yang memberi hidup telah memerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum roh saya baca di sini Hogar nomos tu pneumatos nomos tu pneumatos pneumatos Nomos tu sebetulnya dikatakan dikatakan di sini hukum Hukum roh, hukum roh. Kan ada hukum dosa, ada hukum roh, ada kodrat dosa, ada kodrat roh, ada kodrat ilah, ilahi dikatakan situ. Ya, telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut, hukum roh. Katakan hukum roh: tes sues, tes sues. Memberi hidup, memberi hidup. Kalau saya baca di sini, bukan memberi hidup. Dua-duanya memberi kehidupan. Kehidupan hidup diberikan, dan sekaligus dia memberikan apa kehidupan. Barang siapa percaya. Tidak bernyasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Selanjutnya, kita perlu menjalani apa? Kehidupan. Maka terjemahan ayat ini lebih cocok ke bahasa Indonesia yang paling lama. Hayat. Hayat. Hayat itu bukan hanya hidup, tapi juga ke... kehidupan. Orang yang SR sejaman saya, masih ingat ada ilmu hayat? ada ilmu hayat dulu terlalu banyak ilmu saudara ya makanya kita jadi belengger ilmu semua saudara ya ilmu ilmu ya dan capek lagi mengejar ilmu ilmu dikejar terus ya saudara jadi roh yang memberi apa roh kehidupan ya memberi kehidupan memerdekakan kamu memerdekakan kamu ya dikatakan itu Eleterosen eliterosin memerdekakan kamu ya, membebaskan kamu kata eliterosin seperti tadi saya katakan ilustrasi operasi, mengeluarkan dia dari hidup, hidup. mengeluarkan dia dari hidupmu dan mengeluarkan dia dari kehidupanmu siapa? iblis itu tidak mungkin kerasukan kalau kita hidup kita dikuasai oleh roh kalau orang menyembah roh lalu kerasukan roh ya sahabatnya kan saudara ada kesurupan itu memang dia menyembah roh yang seperti itu kalau kesurupan wah wajar tapi orang Kristen tidak mungkin kesurupan tidak mungkin tidak mungkin Kristen tidak pernah dikejar setan. Orang Kristen tuh mengejar setan. Iya kan dalam nama Yesus, aku usir. Engkau lari lagi, dia kejar lagi, usir lagi. Uh, setan capek dengan kita. Saudara, dia tidak mungkin datang, tidak mungkin datang. Ya. Amin. Saudara, nah, dari situ jadi roh itu memberi kebe kebebasan, dikatakan dengan jelas, ya hukum roh yang dibicarakan dalam ayat ini adalah kehidupan. Artinya menyangkut kehidupan di dalam Yesus. Ya, Sebab hukum roh kehidupan dalam Yesus. Hukum roh kehidupan dalam Yesus. Coba kita kembali ke pasal 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka hukum tuh Tuhan ayat 23 tetapi anggota tubuhku melihat hukum lain jadi ada satu perju perjuangan tapi hukum roh membebaskan kita itu semua ya. memerdekakan dikatakan di situ dengan jalan dimerdekakan maka kita hidup tidak lagi dalam hukum dosa tapi dalam hukum apa hukum Amen, saudara. Tidak lagi dalam hukum dosa, tapi hukum roh. Karena roh kita harus dibebaskan oleh roh kudus. Ya Kehidupan kita mengikuti kehendak roh, bukan kehendak daging. Sebab kita hidup dalam hukum roh. Ikutilah kehendak roh, bukan kehendak daging. Karena kita sudah dimerdekakan, eleterosin tadi. Membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum Jelas Jelasnya, jelasnya nih, hukum roh kehidupan dalam Kristus, ya roh kudus memimpin kehidupan orang percaya untuk memiliki roh seperti yang ada dalam kri Kristus. Jadi roh kudus memimpin supaya kita memiliki roh yang sama seperti roh yang ada di dalam Kristus. Roh dalam Kristus itu roh siapa? Roh bapaknya kan? Roh Tuhan itu sendiri ada dalam kri Kristus. Dan Kristus memiliki roh kehidupannya. Memiliki roh kehidupannya. Karena itu kita harus mengikuti kehendak roh. Yaitu kehendak seperti Kristus dikuasai roh kudus. Jadi tidak ada dua roh Kristus. Roh Kudus, maksudnya Roh Kristus, itu adalah Roh Tuhan yang ada dalam dirinya, menghasilkan roh kehidupan dari Yesus. Gak ya, ada dua aliran gitu, ini Roh Tuhan, ini Roh Yesus, itu keliru, saudara. Ya, jadi kehidupan roh Kristus ketika kita hidup di dalam roh Kristus, ya, kehidupan kita dari situ letaknya. Makanya penting. Tidak salah Urapan roh kudus ya Baptisan roh kudus Boleh saja namanya apa saja ya Saudara Menerima roh kudus Tapi Apa buktinya Bahwa engkau betul dikuasai roh kudus Ayo Apa karena hanya bisa berbahasa lidah Bisa iya Bisa tidak Belum tentu tapi Sebab tidak ada ukurannya Roh kudus berbicara dengan saya Ukurannya apa? Bahwa ada roh kudus dalam dirimu Ukurannya jelas Ukurannya jelas Galatia 5 ayat 22 Galatia 5 ayat 22 Kita lihat Ini ukuran Bahwa roh kudus itu betul Hidup dalam diri kita Dia berkuasa dalam diri kita Ya, Dia berhuni dalam diri kita tapi buah roh. Apa? Buah roh. Dari buahnya membuktikan bahwa itu roh kudus betul menguasai orang itu. Bukan dari kembang-kembangnya. Itu bisa ditiru, bisa dipelajari. Lama-lama juga bisa diikuti-ikuti sandal-sandal lama itu bisa, Saudara ya. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai, kesejahtera. Apa? kesabaran kemurahan kebaikan apa oh, itu ayat 23 tambah lagi kalau malam lembutan apa penguasaan diri oh. itu bukti bukti bahwa betul Roh Kudus sudah berhuni dalam diriku Amin Roh Kudus dalam diri gue, tapi kadar lemah lembutnya masih sedikit, nggak apa-apa. Roh Kudus tahu bulan depan dia servis tambah besar lagi, ya kan? Servis lagi tambah besar lagi. Yang penting ada perubahan. Lemah lembutnya makin... derajatnya lebih, lebih besar, ...nah sekaligus besar, nggak bisa. Langsung Gak bisa Gak bisa Dia menguasai Pelan-pelan dia kuasai Rokus bekerja itu paling sulit Di Indonesia ini dengan dua suku Suku Batak suruh lemah lembut, aduh, ya, orang Tondano itu juga susah, saudara, ya. gitu tapi saya percaya kalau dia berkuasa kan tadi dia memimpin kita kepada ke, ke Dia yang pimpin. Ya. Ayat 20 tadi lemah lembut, penguasaan deh, tidak ada hukum mana maksud di sini? Tidak ada hukum dosa yang menentang hal itu kalau itu jadi buahnya, buktinya dia harus berseberangan kalau kita dikuasai roh, dia harus berseberangan dengan Galatia 5 ayat 21 dia harus berseberangan dia harus beda identitasnya, cirinya ya, Galatia 5 ayat 21, dia harus berseberangan dengan ini, apa? Kedengkian, apa? Kemabukan, apa? Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tolong sambung. Yeah. Coba ayat ini. Kita kira-kira berat kemana bandulnya. Ke ayat 22. Ya tadi ya. Yeah ayat apa? Ya, ke ayat yang ke 22. Sebetulnya ayat 19 dulu. Galatia 5 ayat 19 dulu. Yang dipotong ayat 19 dulu, ya. Ayat 19 dulu. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20? Ya, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisian iri hati amarah ah kepentingan diri sendiri percederaan robama pemanja ayat 21 ya kedengkian kemabukan nah jadi dari, dari ayat 19 dan 21 dia harus berseberangan sekali dengan ayat 22 dan 23 harus berseberangan sekarang identitas kita mana yang lebih besar Oh ya. ya, yang lebih berat kemana? Ya. 19, 21 atau 22, 23. Ya. Kita harus passing over, pindah, menyeberang. Bahasa yang terkenal hijrah, ah, hijrah. Kita hijrah dari cara hidup yang lama tadi buah-buah yang lama nah tapi kita harus akui untuk mengusir penghuni ini saya ini ngalamin kasih tempat dengan orang ingin diusir harus ada uang kerohiman lama sekali alot hubungannya itu saudara tapi tidak apa-apa tapi nyata ada perpin, perpindahan, perpindahan Nah ada perubahan Artinya Kadar ayat 21 sampai Ayat eh, 19 sampai 21 Hari lepas hari makin kurang Kadar ayat 22-23 Hari lepas hari makin bertambah Sekarang saya tanya Mana yang lebih banyak tambahnya Itu bukti, engkau hidup dalam Kristus, dan engkau hidup dalam menurut kehendak roh, nggak bisa ditipu. ya, Gak apa-apa, Tuhan tahu prosesnya, dia tahu memproses, dia paling tahu pribadi kita. Engkau dipilih sebelum dunia dijadikan, bayangkan itu Bapak, saya sangat percaya. Saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, kenapa? Dia Tuhan. Dia tahu detail detilnya Saya bakal punya anak berapa, cucu berapa, buyut di sana sudah ada. Gak mendadak. Tuhan itu gak pernah mendadak. Nah, dia punya rencana. Jadi dia sudah pilih sebelum dunia dijah dijadikan. Oh dia pilih. Ya dia, dia tahu. Sekarang dia sedang apa? Memproses kita. Lewat apa? mimpin kamu dalam kebenaran oh, dia terus beroperasi yang penting kita makin hari memang makin berubah ayat 19-21 kadarnya makin kurang ayat 22-23 kadarnya makin tambah amin saudara ya beriak kesempatan roh kudus beroperasi dalam diri kita beri kesempatan dia kalau kita terlalu bandel oh dia diperhadapkan kita yang sangat menyakitkan gak apa-apa saudara, kayaknya kita punya masalah gak habis-habis gitu oh dia sedang proses kita itu dia yang kata Paulus ada duri dalam dagingku tapi belum lepas aja ya, penyakit maksudnya Tuhan taruh itu supaya harus oh, orang parisi dia itu ya taat hukum taat Taurat pemimpin ganas ya uh oh, berubahnya tuh prosesnya makanya Paulus nulis semuanya itu nih inilah yang dari Tuhan pengalaman kepada kita Dasyat. luar biasa dan saya percaya Amin di ujung sana Tuhan yang menyempurnakan kebenaran itu. Mau buka hati kita buat roh kudus. Mau buka hati kita buat roh kudus. Amin. Buka hati kita buat roh kudus. Ya, gampang omongnya. Buka hati roh kudus. Bilang gini, Tuhan jika tidak memang bisa cabutlah. Gigi yang rusak harus dicabut. Sakit, sakit. Siapa bilang gigi di siapa tidak sakit? Oh, sekarang ada obatnya tidak sakit. Sudahnya, ya, sudahnya harus pakai apa itu? Popstan, iya, itu Jakarta begitu panas ya. Saya sampai mikir, kenapa matahari itu tidak minum paracetamol? Supaya agak sedikit turun, gitu ya. Itulah, ya, ini sampai di situ, jadi Roh Kudus tadi, ya. Sebab, nah, karenanya kita lanjut ke ayat yang ketiga. Tiga dulu, ayat yang ketiga, <tuh> masih ayat yang ketiga ini, ya. Sebab, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Tuhan. Yang dilakukan tidak berdaya, tidak berdaya oleh hukum Taurat, hukum Tuhan. Padahal ini dia tidak berdaya, ya. Saya ingin jelaskan, sebab hukum Tuhan Taurat itu harfiah, dia mati, tidak memiliki kekuatan kehidupan. Ini hukum Taurat nih, kita baca. Kita ingin taat, kita ingin taat. Tapi dari hukum Taurat yang kita baca ini, dia tidak mensuplai kekuatan dalam diri kita. Supaya kita kuat mengikutinya, tidak ada. Hanya huruf mati, itu hukum. Tapi roh yang menghidupkan, Kristus firman Tuhan yang hidup. Ketika kita percaya dengan kita, dia, dan percaya dengan sabdanya, dia tidak huruf mati. Karena ada roh kudus yang menghidupkannya. Sehingga kita disuplai kekuatan kita untuk melawan dosa yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Itu bedanya. Itu bedanya hukum taurat dengan kasih karunia ye. Yesus. Yang memberikan kekuatan. Itu yang dimaksud ayat 3. Itulah yang dimaksudkan ayat yang ketiga. Ketiga, tadi ya, dia ya, tadi situ dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging ya, yang dikuasai dosa karena dosa ia ya, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam da, a, daging. Kristus, Firman Tuhan yang menjadi da, a, daging ya, tapi dia tidak berdosa, tapi dia menyamakan dirinya untuk supaya bisa membersihkan kita dari doa dosa. Ya, ayat yang keempat supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Ayat yang keempat. Ya. Tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Kembali lagi ayatnya. Tois mekata sarkare patosin ala kata penom ternyata di ayat 4 itu ada yang berhubungan dengan ayat 1. Ya, karena itu teks Jerome saya berpikir karena ayat selanjutnya ada, maka dia taruh dari awalnya supaya kita tahu tema maksudnya. Ya, sebab ya ayat yang kelima mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang ada daging. Apa memikirkan? Tetes Sarkos Penosin memikirkan hal-hal untuk memuaskan tubuh kita, daging kita. Dan dia tidak pernah puas. Coba ikutin kemauan nafsu kita, kemauan daging kita. Gak pernah puas, gak pernah puas. Sudah punya sepatu satu, sendal satu, cukup kan kakinya untuk pakai itu. Jalan di mall, lihat ada model baru, eh mobil ini kan. Saya kasih metodenya. Kita ini punya pergumulan dalam hidup, untuk mengatasi pergumulan kita apa. Coba saudara pulang dari sini ambil selembar kertas. Apa yang patut engkau syukuri Karena Tuhan yang sudah memberi Lima hal Coba Apa yang kita patut syukuri Yang Tuhan sudah beri kepada kita Ayo Lima poin saja Ayo Satu Kesehatan Dua Apa lagi punya rumah kumpul keluar keluarga tiga apalagi, lagi ayo. ayo ayo lima masa anda bisa bersyukur atas lima hal yang kau miliki yang Tuhan sudah beri ayo ya punya keturunan punya anak ya pinter-pinter sehat-sehat oh. yang punya harapan Mas ada Punya istri yang cantik manis tidak pernah habis-habis manisnya ya istri itu setiap hari dipandang manisnya ada baru lagi Pak baru lagi makanya awet kan saudara manis ya pinter masak lagi Oh uh, mantap ya, tidak gopu terus hmm, kamu mati dengan uh, uh, uh, uh. cari istri yang jangan kau saudara ya. Oh, iya itu penting. maaf kalau saya nyindir, saudara ya. Oh, iya itu sebab itu apa, bubu penyedap terus bahaya, saudara ya. dan nah, sudah patut lima hal, ya. tiga hal apa yang kau inginkan minta dengan Tuhan. Sebelum engkau minta, engkau bandingkan dulu bagaimana Tuhan tukar dari lima ini ketiga itu mau enggak? Hmm. Darus, saudara tidak banyak minta. Jangan saudara obrol karena ada ayat mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Minta apa saja? Uh oh, apa saja? Ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa melihat saudara? Catat ya lima yang patut kita syukuri yang besar-besar yang Tuhan sudah beri. Tiga yang kita inginkan. Tuhan, aku ingin mobil. Tuhan bilang, "Boleh tukar dengan kesehatanmu." Mana pilih? Ayo, Saudara, ayo pilih. Ya. Tuhan, saya mau jalan-jalan. Boleh aku tukar dengan anak-anakmu? Ayo, Saudara. Harus mikir gitu. Nanti kita rasa syukur kita lain coba. Kita ini karena sudah ada, tersedia, maka tidak pernah kita syukuri betul-betul kalau tidak dibandingkan. Karena sudah ada, seperti orang pakai perfume. Sehebat apapun perfume dia pakai 2-3 hari, tidak rasa baunya orang lain yang menikmati. Oh harum, dia kurang Keluar dari kamar, gitu. Kau yang kurang bau, datang lagi kurang. Sedara. Karena sudah terbiasa, terbiasa. jadi jangan-jangan kesehatan keluarga, rezeki, tempat kediaman yang Tuhan sudah kasih, engkau sudah tidak bersyukur lagi. Yang dikejar, yang diinginkan saja mintalah apa saja mintalah apa saja oh mumpung mumpung Tuhan bilang mintalah apa saja oh itu gara itu ayat nanti dibahas kapan-kapan apa sajanya itu apa gitu saudara jangan saudara salah apa saja gitu saudara nah itu jadi bisa mengerti lima tiga lalu buat sepuluh apa yang harus engkau perbaiki dalam hidupmu, supaya hidup menurut kehendak Tuhan, kehendak Roh 10 Apa gitu. Tuhan iri hati. Panas hati ini ini ini masih perlu diperbaiki. Tuhan masih panasan saya, apalagi kalau ipar sudah pakai. Oh, saya belum pakai. Aduh, panas Tuhan, Tidak bisa tidur. Tuhan, loh ya, loh ya. Justru yang manas-manas itu itu bukan orang jauh, orang dekat. saudara Ipar beli yang baru sengaja depan kita. Ups, ya gitu, ini ini obral, obral, shit. Itu memang. Oh sekarang ibu-ibu lebih pintar lagi, cerdik bapak-bapak. Dia jarang lagi ke mall tapi kiriman. Datang terus, dia hari bingkisan lagi. Bingkisan lagi, kamu ini kantor pos atau apa ya? datang paket terus, saudara ya. Lu ya Pintar sekarang, dia gitu. nah, Sudah sampai di situ dulu ya. Jadi, buat 10 yang harus diperbaiki. Karenanya, dikatakan di sini, saya ingin lanjutkan. Ayat 6 dan 7 adalah untuk menunjukkan contoh Kecenderungan hasrat gairah menurut daging harus berbeda menurut roh Tadi sudah saya jelaskan ya Hasrat ayat 6 dan 7 itu Ayat 8 Ayat 8 Saya katakan ayat 8 dan 9 ini peringatan sangat keras sekali Ayat 8 Coba kita baca bersama, kita renungkan bersama, kita doakan bersama. Saya sendiri secara pribadi betul-betul tertempelak dengan ayat ini. Coba kita baca. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sementara kita harus akui lebih besar kedagingan kita daripada Terus berdoa, minta tambahkan kekuatan, tambahkan kekuatan buat melawan itu terus. Ya, Itu ayat 8, ayat 9 yang terakhir. Tetapi kamu tidak hidup dalam, melainkan dalam roh. Jika memang, jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, jika memang roh Tuhan diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, artinya jika orang tidak memiliki roh kehidupan Kristus dia bukan milik Kristus karena satu Yohanes pasal 2 ayat 8 ya, tadi ya, itu menjelaskan kita yang mengaku berada dalam Kristus harus hidup menurut ya